bang, mak, hey. eh, punau setemoli pulang huleng wah liar bang, dagang tetep payu payu, cuma hanya, eh mana mah, tuh gera ini kapal haji, menta cai doa, oke teh didoakan kupahaji ge kamari g, ini kapal haji. Minta ceda doa, alhamdulillah usahwing lancar. Ah, armungting, matak pidosan, menta doa anda ngemang? Hari ah, gimana? Pidosanku kumaha, gimana? mana? orang jualan kain kapan? Pang, <tuk> ngi cak, toswe ngi cak, terjadi kau gak halen ya? Hmm, um, kumahanya? Oke lah, jawabnya -nya. Nah, Abad kudu paketto. Injing Nabi udah nikah dulu HAIR Kenapa? Weh, bang! Kermes Tas gimana, bang? Ah, biasa, weh, tas yang baju Oh gitu? Hmm. Kau makan kemana-mana orang-orang gelap? Ayah, ayah, itu Ya, ayah, maaf itu Cua aduk, kenyang ayah maik <laughs> Kenal orang? Iya, bercanda Pacul. Terus bayar jaket Chan? Chan, kumak itu? Taha, ayat nama bayar jaket eh tongkumi toha atau aku memajikan mang. Yah, tuh kan bayar jaket malah untuk uang duit ku bebas. Tanya. Pang. Kau boleh pulang-pulang itu? Iya, malah kerjakan soal matematika, soal cerita menihecek. Ah, cerita kumaci kumah, cik, kumah soalnya... Iya ya nomor 5 Ani punya uang senilai seratus ribu rupiah. Lalu Edo meminjamnya senilai dua puluh ribu rupiah. Uh. Ani meminjamkan uang juga ke Midun sebesar lima ribu lima puluh rupiah. Uh. Berapakah uang Ani sekarang? Atunya nah, Edo mati ngurangan. Lain gitu masalah nama si uh. Ani mau mungkin uh. mungkin minjamkan duit kasih Edo juga si Midun lantaran mau liba layar. Pak, manggil nih, coy. Non, kurang. bogoh K.W.W. mahasiswi Anu ke kuliah. Kene mana? Asia itu mah doma, itu tuh tuh tuh. Oh, kalo eh, mau gitu, kalo bogoh masih itu ngawin. mahasiswi swing ke kuliah. Kene, temen yang Mali? pamali, nah, Mali Temen yang K.W.W. jam istirahat, Pak. <taka> Ya, ada yang kan. ayo! Ayo, ayo! Ayo, ayo! Ayo, ayo! Ayo, hadiah. Ayo, ayo! Ayo, ayo! Ayo, ayo! Ayo, ayo! mobil, ayo! Ayo, ayo! Ayo, ayo! Ayo, ayo! Ayo, ayo! Ayo, ayo! saprak ayo! mobil, ayo! harga ayo! Ayo, ayo! Ayo, ayo! sih kok blogte jika na batal puasa mah nah itu kenaon tadi bijil cimata cimata matematik jadi batal puasa te asalkah gope cimata bijil mama narik itu kumah gitu tadi di pengkolan orang tengah basol ada tui kita eh, mau batal atau goblok. <tuk> Tutling mun mun seungitnya majis anjing siga parfum isi ulang gitu kumaha bauna awet meleh ya kan lamun HP aing disadah ya engke angkat aing rek mandi heula punten bang mah jaman lo bakal laki nyandungnya Muhun Aa lios we da sunah ayini tamat He he muhun atuh neng ariki ari tos ngertos <tie> <tie> <tie> <tie> heeh bae asal tong salaki uing we nu nyandungna Ah neng janten kembang Aa janten naon Aa jenteng kembangna ra <tie> wet neng janten piring Aa janten naon Aa sendok sendokna <tie> Lamun A.A. ke Lempang di Jalan Mangi, Tai Munding, keresatnya dimakan sepiring berdua. Ih, nyalim atuh! Terangnya maneh masyarakat, Tai ya, hayang dihakanku sorangan, dasar beleguk. Cak, boleh nggak malam ini A.A. hadir dalam mimpi Ica? mau bisa tuh, beleguk. penting air nama, hayang begadang. Ayah ku naun si ade teh cerik wae di bebenyoken nyokun he se, ku ayah bebe Nyoken. Si dik tadi gengs di bebenyoken ku ayah teh He atuh dah kahayangnya teh aneh aneh wae ibu Emang kahayangnya naon heh budak teh, hayang boga inung tere Eh sama lain budak, sama bapak nak Pak ah, meni beda itu nikah mah <laughs> Bedaku mah hari mama dasami wae Tiga bobo-bohan Ah, samiwai buat Wut beda ku maha Kerbo-bohan Ma papa Teh jalan-jalan Eh, Ari Mama mama apal teh Urang nikah teh Gara-gara naon gara-gara jodoh Heeh eta gening Mama apal Cek papa tak kolot Jodoh Ma mual kama mana <tik> <tik> <tik> Ku dari mana keketepan kita gitu juga anomaling? Tunggakandeng, oh, mana kita mau naon Mau obat. Obat, mau obat tidur bisi udang. Pak, <tuk> hey, hey, mereka mana sih mau segala? Mohon abdi tegan pada pamit damel di tenaga teh pamit mohon rek pamit ka mana disih lagi ae anu double di UPI double di UPI oh, aduh mana rek jadi pembantu di UPI apa nanti ayo gue gaji pembantu mas tanah UMR Banten di ditu magan di dipasih artos 10 juta sarang mobil hiji nya naon Dah mau jadi pembantu dekan hiji di Universitas Pendidikan Indonesia Mam, cik minta duit lima 5.000 lah Juna, you know, persiatnya duit 5.000 Itu, di luar yes, sah. di luar Tahu, bulat, digoreng, di mobil, 500-an Yang, kamu temen ada waktu buat kita pokok Eh, apanan nan teh didamal, neng Iya, dah teh ada waktunya tuh. Oh. Eh, si neng tekumah apa nan alat yang berjuang buat halalin kamu. Jadi selama ia meneliti menganggap aing haram. Pak, Bela, Kamana Ling? Untuk persib datang semangat baik. Siapa koko demongun di dia bisa nonton persib? Ambung di dia mak, lo kasir rumah? Eh, pakai kapur aja, belug. <tun> Aisyah, sih ya gitu dong sih mah mang, ke kuliah keluarga ke ku dosen tak kenapa gitu? heeh he, pas ditanya Eta tek proklamasi saya harus ada tangan Eta suka banget rumah saat so, itu demi Allah, ma aih demi Allah, aih demi Allah, aih demi Allah, aih ma Oke okay, guys, okay, channel yo, yo, subscribe channel si Molling Stoons Di subscribe Yo, ini Molling Stoons, iwangi wawang, sarang pulang lembur Terus, ngekot video kata Masih-masih Ganti channel lagi Nah, no, ngaran channel siap Belum Ganti namanya tuh Channel Pemula Channel jadi Channel Pemula Cesar Ato Ayo produser di Adet TV ya. anak pakai baju. juga Anyi temenang siapa yang berkawin mah eh kak, ujang pama jikan, oh kak, nak itu, nak itu nanya mana? heheheh bent depend temal deh, gue bilang, nak itu oh bener-bener. eh salah tuh nih, mari beli mobil teh di hadiah, menang losin lima gelas, salah aja, hahaha, loh teman kalak lagi anjing najis parfum Ayo, ayo, Si Si Adek jadi Si